Harga emas hari ini yang dijual di Pegadaian, Senin, 19 September 2022, terpantau tak mengalami perubahan untuk cetakan UBS dan cetakan Antam. Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp536.000. Sementara itu, emas UBS dengan ukuran yang sama dijual pada harga Rp491.000. Harga kedua cetakan ini stagnan dibandingkan dengan harga kemarin. Untuk emas antam ukuran 1 gram, pegadaian menjual seharga Rp 968.000, sedangkan emas UBS dijual seharga Rp 921.000, kedua cetakan tak bergerak dari harga Minggu, 18 September 2022. Lebih lanjut, harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram dibanderol Rp 4.605.000, Sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual 4.511.000 rupiah. Harga emas batangan 10 gram cetakan antam hari ini dihargai 9.152.000 rupiah. Sekian harga emas untuk tanggal 19 September 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.